emas bullish cari sinyal valid bias harian pergerakan emas terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi jika pergerakan emas bergerak ke bawah dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1806,25-1882 maka tunggu kemululan bentuk pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke atas maka ada potensi harga akan menyentuh area 1829.38. Sebaliknya waspadai jika harga emas terus bergerak ke bawah dan menembus level 1800.82 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1792.00. Sekian analisa forex untuk tanggal 7 Februari tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212